Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya ya guys ya Oke di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mencairkan uang di saldo bisnis Anda atau saldo merchant Anda ya guys ya oke eh, langsung aja simak videonya berikut ini Oke guys langsung aja kita buka aplikasinya ya guys ya Uh, untuk aplikasi dana merchant uh, Ini aplikasinya tergabung jadi satu ya guys ya Masuknya di aplikasi dana Oke okay, kita buka aplikasi dana Kita tunggu sebentar Sampai aplikasi terbuka ya guys Oke okay, di sini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana caranya mencairkan uang di dana bisnis kita guys ya uh, untuk dana bisnis itu di sini pakai dana merchant ya guys bukan di dana yang biasa ya guys ya Oke okay. kalau dana biasa kan di sini nih, ada nih di yang rp619 itu buat dana customer nah di sini saya akan menunjukkan dana merchant ya guys jadi masuk aja ke dana bisnis. Di sini ada macam-macam ya guys, ada dana goals, dana kaget, dana bisnis. Kita kliknya dana bisnis ya guys. Nah, di sini merchant saya namanya bubur ayam raja. Di sini ada tertera saldonya ya guys. Ini jualan jualan bubur ya guys ya. Saldonya ada sekian. Mohon maaf nih guys ya, bukan pamer atau apa. Maksudnya buat menunjukkan barangkali teman-teman ada yang bingung kalau udah punya Kris Dana boleh cara mencair cara mencairkannya lewat video ini ya guys ya. Oke guys, di sini lanjut aja. Ada saldo bisnis nah disampai ada tarik saldo ya guys oke langsung klik tarik aja tarik saldo diklik nah ini ada pilihan guys mau mau jadi saldo dana atau ke rekening bank kalau ke saldo dana ke saldo dana nanti munculnya di dana customer ya guys ya yang bisa buat bayar pulsa atau bayar apa aja tagihan nah kalau saldo di dana bisnis percian ini nggak bisa guys, bisanya ditarik, nggak bisa buat transaksi lain-lain ya guys ya. Oke, kita langsung tarik aja ke rekening bank ya guys. Klik aja rekening bank. Oke kita tunggu. Nah di sini ada Nominal penarikan terserah guys kalian mau nariknya berapa Kalau saya mau tarik semua aja Kita ketik sesuai saldo ya guys Nah di sini mau ditarik kemana ada pilihannya Ada bank BCA atau bank lain Terserah guys uh, di sini untuk menambahkan banknya lewat sini ya klik bank lain terus tambah baru nah di sini harus sesuai KTP atau yang didaftarkan kedana ya guys jadi namanya harus nama sendiri enggak boleh nama orang lain nah berhubung saya udah ada bank-banknya saya mau cairin ke bank BCA ya guys Oke mau cair ke bank BCA yang 6195 kita klik aja terus tarik saldo terus ada konfirmasi tarik saldo <tuh> nama Muhammad Ruyono aku Bang BSA ya guys sekian-sekian, totalnya sekian terus, terus langsung klik aja tarik saldo lagi nah ada konfirmasi ya guys konfirmasi wajah oke okay, berhasil jadi kalau warga orang lain udah pasti gagal ya guys ya oke okay, uh, demikian tutorial Bagaimana cara menarik saldo di merchant dana ya guys Semoga bermanfaat untuk teman-teman Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen Supaya saya dapat semangat memberikan video-video trik-trik sehari-hari Dadah Assalamualaikum Semoga bermanfaat nah ini guys tampilan Chris saya Oke okay, guys itu dia videonya bagaimana sangat mudah dan gampang bukan Oke okay. uh, sebelumnya saya mohon kepada teman-teman untuk subscribe di channel saya ya buat membantu menambah semangat saya untuk upload upload video yang uh, ada di sekitar kita bagaimana tutorial tutorial yang Mungkin teman-teman sangat perlu dan saya akan memberikan videonya. Oke, okay. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.